sedang luar Jawa kata uh, sedang Istana Kepresidenan pusar Mawon, Nanta kata aja kembalikan itu mbak kemana tepan mana hipotien mbak sifatnya kan umum siapapun boleh yang penting tidak mengganggu satu sama yang lain saling menghargai itu Ketutengge mengkeh menawi bahasa keluarga campur baur keh Antun jam ini antun bahasa ya. Indonesia neng keh saat itu kelajuannya pangapun deh Eh kula konten merikina mau mewakili kemauan Nami kula uh, Ibu Mina Lajeng meniko kakak kula Ibu Wagina Ketutse pun oh. kulau dampingi Engkang yeah. sepo Lajeng Rumi, nikulon among mawakil mawan gae mbak mas, engkang pindah niku curug ini pun simbah kulon, lachen simbah kulon sampun situ kapung putri, lachen uh, lumiser wonten bapak kulon, bapak kulon disampun situ, lachen lumiser wonten mama kulon, lama mama kulon sampun sepo, engkang ngerasakan resek mbak yukulon, engkang dapin nikulon, aten boleh cerita sedikit. Hmm, di sini lokasinya, lokasinya. Oh, ya boleh aja, tapi sebisanya saya dan setahunya yeah. saya ya yeah, Mbak yeah, kalau <laughs> sini ikut uh, sini dusun Soroladen itu ikut wilayah uh, kelurahan Sidokarto, Kecamatan Budian, ya, Kabupaten Masih Sleman di sini makan Nyo nyuwun Ngapunten Makam Ki Ageng Mangir. Lah itu makam Ki Ageng Mangir pertama kali yang menemukan itu Pak Warno yang semare di sebelah Ki Ageng Mangir. Nyuwun sewu, kala sewu semare nggergi mbak biye. Mangke pertanyaan anggenipun kula jawab wonten kalepatan saat itu kula nyuwun pangapunten. kalian Ki Ageng Mangir semare wanten meriki langsung ke simbah-simbah kan semare wanten mriki. Nah, yang akan sepindahnya Pak Warno Lalu, juru kunci ini pun simbah pulau Pak Warno, lalu sesepuh yang akan sepindah merikin Juru kunci ini pun simbah pulau Nah, <tuh> Pak Warno niku sebelum dibangun Dia menemukan, setelah ditemukan baru dibangun Dibangun itu sekitar tahun 72 berarti ditemukan sebelum tahun 72 sekitar tahun 70an itu ditemukan tapi belum dibangun loh mbak nah, dibangun baru tahun 72 terus rumi ini kok uh, makam pemakaman umum gitu? kemungkinan mbak, lo kan daerah lain ya gitu, uh, tahun yang uh, dikit dibangun nembe dari situ kan kemungkinan rumi ini Makammu mau klok lah selama diketemukan makam si Agen Niki terus gak ada yang masuk dimakamkan ke di sini kecuali Pak Warno Pak Warna karena yang menemukan dan dia ada yang bertanggung jawab bisa dimakamkan di sini kan ada dua tombak di Kota Gede sama di sini dong ya, ya kalau yang di Kota Gede kan eh, setengah di luar, setengah di dalam itu. Tapi nyiun sel ini banyak yang mengatakan asli di sini. Tapi itu tergantung kemantapan mana piyambak tiamba tiamba, <guluh> buatan memaksa sakit memaksa Kalau yeah. oh, gimana Oh, kalau saya pribadi ya mbak ya, kalau diarut itu yang saya utamakan mendoakan, mendoakan yang semare. Di sini, di sini kan ada ya, gemangnya itu kan yang pokok tapi mendoakan. Kalau udah mendoakan itu baru lain-lain, tapi jangan salah kaprah semua itu cuma untuk antara gajah, yang penting jadinya mendoakan. Itu kalau saya pribadi, lho, Mbak, tapi kan saya nggak nanyain satu sama satu-satu sama -satu, jadi nggak tahu keperluannya apa. Itu nggak tahu, cuman kalau saya pribadi, ya, utama itu mendoakan. Kalau untuk waktu jarohnya dari jam mereka Kalau di sini ya mbak sifatnya kan umum siapapun boleh, yang penting tidak mengganggu satu sama yang lain, saling menghargai. Itu mau pangkat, itu mau di sini sama, nggak ada perbedaan apa apa. Cuma kalau peraturan itu kan nggak dicantumkan, nggak. Di sini kan sifatnya sederhana dan tidak boleh di, uh, ditonjol-tonjolkan jadi makam juga sederhana peraturan juga kita sendiri harus tahu Oh peraturan kalau di makam menerapkan diri sendiri kalau begini pas enggak nah kita kan bisa menilai sendiri kalau peraturan yang utama itu ya lebih dari tiga hari tiga malam itu harus lapor sama pak duku kalau dulu waktu belum corona gini ya Mas Mbak, itu tiga hari tiga malam saya minta KTP cukup ya meminta saya nanti saya laporan ke Pak dukun. Kalau sekarang penjaranya yang datang ke tempat Pak dukun. jadi sampai berapa hari itu boleh? Cuma ada laporan gitu karena ya keadaan kayak gini toh Mas Mbak. Gitu saling menjaga dan mengikuti uh, peraturan pemerintah. Gitu. Jadi semua kan di biar nyaman. No, ini berarti dari pemerintah. Pemerintah ya. oh, nggak pemerintah enggak ada mbak. Di sini hmm. dari orang-orang yang peduli aja. Hmm. Kayak seperti saya itu uh, apa ada yang mau mencarikan untuk kancingan di gitu, tapi hmm. saya itu kan cuma naluri aja dari simbah-simbah dulu. Jadi di sini itu saya juga prihatin. Jadi itu untuk saya pribadi gitu aja. Nunggu tetesnya embun kalau Ranjawa. jawa aku mau tanya ikan nawi, cak lebih oh jelas akan menari ikan bakam sing mau terngipluh, ikan rawon, yang sing ikan mau terngipluh, ikan kari yang terlalu jauh. Nih orang nggak pinter Mbak, bernawi, ikan mau Jelas dia gemangir ya. Lajeng enggan sebelah itu, Pak warna kalau rau, kalian buka no, enggan makam dia gemangir mengair, sadar ini Lajeng menarik, enggan jeng nikin, enggan jeng itu, enggan jeng ngeringku, menawi naku jeng ngeringku, nyuruh naku itu, enggan jeng ngeringku, nyuruh bison kacuran itu, lagen itu kok gudian, kulukah luka, bingbing bing, bing, bing. nah, ini sih, nam namun itu gimana, mengalir loh lo pribadi, gede gede kepercayaannya itu kan mana pun kembali mana pun jambak jambak kalau mau gimana, mbak itu wantan uh, makam pun eh, yang baru kelihatan. Wanten Winteng, bedah menangani tali mangkani ponfiah benar-benar saat wilayah nipon Wanten Jari Boten ini aku, eh, yang baru perinteng Yang baru perinteng aku, bedah saya Untuk dua nama, mbak itu mbak saya sendiri juga Enggak begitu uh, jelas ya mbak ya Itu kan uh, untuk dua nama mbak uh, Apa tuh mbak sama yang, yang tuh nama namanya apa gimana gitu kan, mbak, tapi yang jelas kan untuk nama alinya kenapa tidak? kan terkenal tuh mbak, Maksud mbak Iyi. yang beruk kelinting gitu. ya kalau ini kata dia terkenal sekeluar Jawa ata, uh, Istan Ke Manta, kata sedang Istana Kepresidenan pusar Mawon, Kalimantan kata, kata. kata anje Kembalikan kan mbak kemana, tepan mana pun tiang menari keraton itu kan wonten uh, seandainya rumah kanan menikah menari bulan ruwah kayak suronku rutin setiap mereka sama tindak begini menari polog ini kawan kawan temenan beliatan itu batas namun perwakilan biasa itu pun wonten pak duko rajin pak lurah pak karet sekeng Mangir Niko, kerasan pun Niko, maka mereka kula ngaturi tak Dukun Aku sampun program rutin, Mbak Niko Mereka enang anuniku sifat pun umum, Mbak Kagan Sinten Mawon, angsa, penulis, sami Umar ini <tipun> tangkap, tangkap pun lepas, sami Mawon Kakak, sekening luar jalan, <tipun>, kakak Terambul, wongka seperti Palembang, Pekanbaru, kata Mbak paling kata menawi terakhir pun saking kebune. Ibu paling kata saking kebune. Jeez, saking kebune. Ibu meminang kan untuk tulisan Ciptoroso terus terus ngomong-ngomong kan gitu, oh, untuk tulisan apa ya? Cipta Keti. Cipto Keti, minang. Gini ku nggak mau nih mbak, ku lho betul sakit pasti nih pun pun akuan, namun nyep torosan itu kan pun kena nyep tak akan rosot mbak, lah mengerem nabi melekat, sampun tuh gini nyep toh jadi mungkin mikul ku lho tentang dia, dah ngaten rawat engkang, hehehe kemauan, simplex pun <laughs> Iya, Angga. Ini pun kulonangga, kalepatan Nanti itu Niki. Namun, tuker pengalaman kemauan generasi. Nih, nih, nih, nih, nih, nih, kula Niki, nih, nih, nih. Nih, niku nih. Nih, nih, nih. Nih, nih. pengalaman